Komisaris Persib Bandung, Umuh Muhtar saat hadir pada KLBPSSI di Hotel Sangrila, Jakarta, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Umuh Muhtar mengaku heran dengan masih adanya aksi kekerasan di saat semangat berdamai antar supporter terus digelorakan untuk memajukan kualitas persepak tanah air. Insiden penyerangan bis yang mengangkut rombongan supporter Persib Bandung atau bobotoh oleh pihak tak bertanggung jawab, setelah menyaksikan laga lawan Rans Nusantara di Stadion Pakansari. Akhir pekan lalu, menyita perhatian berbagai pihak imbasnya, laga Persib Bandung kontra Arema FC, yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 tidak mendapat izin kepolisian untuk dapat dihadiri penonton karena faktor keamanan. Menanggapi insiden itu Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB, umum muhtar mengaku heran dengan masih adanya aksi kekerasan di saat semangat berdamai antar supporter terus digelorakan untuk memajukan kualitas persepak bolaan tanah air. Ya, inilah oknum-oknum yang berbuat itu seperti sudah dibentuk ya. Di saat yang lainnya udah pada baik, kenapa masih ada saja yang begini? Ujarnya saat ditemui di sela kegiatannya di kota Bandung, Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 umum pun menuding ada pihak-pihak yang menginginkan kekacauan penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia Sehingga tindak kekerasan seperti itu masih terjadi hingga saat ini Mungkin tujuan mereka dengan melakukan itu untuk mengacaukan persepak atau liga ini Itu kan bisa saja Jadi oknum-oknum yang berbuat itu Mungkin biar ini kompetisi tidak berhasil atau tidak sukses bisa saja seperti itu, ucapnya. umum mengaku, sebelumnya insiden tersebut terjadi, ia sempat merasakan kekhawatiran akan terjadinya situasi penyerangan oleh pihak tidak bertanggung jawab menimpa bis rombongan Persib. Terlebih pada beberapa waktu lalu, aksi serupa juga dialami oleh tim peserta Liga satu lainnya. Oleh karena itu, umum merasa sangat terkejut, peristiwa tersebut terjadi kepada bis yang ditumpangi para bobotoh. Makanya saya kaget begitu ada kabar adanya kejadian seperti itu kemarin, ujarnya. Apalagi pas pertandingan itu saya berangkat sendiri, dari Bandung, berdua dengan sopir, tapi di jalan saya juga udah ngerasa ketar-ketir seperti akan ada bahaya. Eh, benar, malah ada berita yang tidak enak.